saya cuma layarnya tidak clear sebentar bu, sebentar bu, saya putar lagi. tadi saya ini, saya apa, saya jaringan saya perbaiki dulu, ya, sebentar ya. ini, nah ini sudah normal. ini saya sedang share, tunggu sebentar ya. oke, okay. bu coba bu, my father sampai men ini bu, coba. my father, my father, kalau bisa hilang birunya, mister nggak kelihatan okay. dibaca jadinya. my father, my father. Ziaudin is different from uh, my father. Ziaudin is different from most Paston men. Artinya? Uh, bapak saya Ziaudin berbeda dan berbeda dari kebanyakan suku Paston. Berbeda dari. Ben berbeda dari berbeda dengan kebanyakan laki-laki dari suku laki-laki-lakinya la, Zodan is different from most pattern men, oh, oh ya pattern. berbeda Sorry. dari kebanyakan laki-laki suku pattern lanjut, lanjut mister halo, halo, halo Jaringan sepertinya, Bu. Beliau sebentar, Bu, ya. Oke lanjut lagi ya halo bu halo ya ada kata ini bu tadi sebentar ya sebentar sebentar sebentar, sebentar. saya share dulu ya butuh makan waktu kalau share itu macam oke ada kata ini bu most for, from most patut men ada men nya ini lho bu kelihatan ya, kan iya iya berarti berarti yang laki-laki laki-laki suku paston nah paston paston terserah oh, ini nama ya jadi saya juga nggak tahu ininya benernya bagaimana men Oke okay, kemudian ya kemudian hidup atri hidup atri dia mengambil silah silah sila keluarga through the line like a lollipop mengat apa me, ya, oh, ya Allah ya Allah. Oke, okay, uh, halo teman-teman, halo. Halo. Ya, sebentar ya. Uh, jaringan saya agak ini. Nanti kita sampai jam 9 aja, nggak usah lama-lama. Kau -lama. oh, ini kan hari Minggu ya. Uh, <laughs> jadi enggak jangan terlalu malam. Oke, okay, uh, bentar ya. Ada kata tadi ya, ada kata true. True itu artinya true. apa? Uh, true. Menggambar. menggambar. True itu artinya menggambar. Jadi bapak saya itu, bapaknya si, si Yaudin maaf ya, bapaknya si Malala tadi. Itook the tree, dia mengambil silsilah keluarga itu, itu. Drew a line menggambar yeah. apa menggambar garis, garis line seperti like seperti laki itu di sini artinya seperti ya seperti yeah. loli lollipop. lollipop. Pohon pohon apa permen uh, lollipop itu ya. Yeah. From his name dari, dari, namanya, dari namanya and at the end of it di bawahnya di bawahnya oh, itu at the end di bawahnya di rot, ya Herod ya di bawahnya Hero dia apa? menulis menulis dia menulis apa Malala Nah Malala Malala ini siapa? Karakter nama, utama nama anak ke, anak nah, perempuan lain tadi. Ya. Nah, ini namanya. Jadi penulisnya ini namanya adalah Malala, Malala, Malala. karena ini auto, autobiografi. Nah, ini bagus hmm. ya. Makanya Mbak Rayana pun juga nanti saya nggak tahu ya Mbak Barana suka baca apa tidak, tapi apa membaca itu bagus karena bisa menambah vokal vokal beludi ya. adik saya adik saya yang paling terakhir itu usianya masih 15 tahun ya, itu sudah sudah sama seperti saya hobinya baca dari kecil saya mereka dia malah memilih membelikan mem mem Duh hilang lagi ya. Hilang lagi suaranya Miss Dan. Ini lagi enak Miss betul -betulnya. Okay ya, lanjut lagi. Ya, oh, sorry. Ya, uh, ini enggak apa-apa karena kita enggak akan lama juga. Ya, jadi dia itu menggambar ini, kemudian menulis namanya malah, malah Ya, ingat ya, yeah. dia ini yeah. menggunakan verb 2 karena peristiwanya itu sudah, ter, sudah terjadi. Hmm. Nah, makanya, kalian juga harus perhatikan grammar. Benar. Coba ya, love in astonishment ya, Pesepu punya ketawa, tertawa ketawa. tertawa oh. tuh tertawa terbak-bak, oh, okay. atonisme itu tertawa terbak-bak, ya, Atoismen. my father didn't care, uh, my father tidak peduli tidak peduli didn't care tidak tidak peduli Oke okay, halo Bu, lanjut? Halo, iya, lanjut. Iya ya, tapi layarnya belum kelihatan, uh, Sebentar ya? Sebentar ya Bu ya. Sebentar, sebentar, sebentar Bu, sebentar ya. Uh, ya, yeah. I'm, I'm still connecting my ini, my uh, my uh, connection because the connection is really bad ya. Mungkin di karena tadi tuh hujan terus ya. Uh, untuk Mbak Mbak halo. Mbak Ega atau siapapun, staff dari Wakaf Mini sekarang? Oke. Okay. Uh, yang stay satu aja mbak, yang stay satu aja, sisanya lift aja ya, nggak uh, efektif, nanti jaringannya agak kuat. Lift aja yang ini, yang, yang satu aja, saya butuh satu moderator aja, sisanya lift aja ya, jaringannya biar nggak berat. Baik mister. Saya butuh satu aja, yang piket apa, yang piket hari ini, yang di kelas ini gitu ya, penanggung jawabnya aja. Oke lanjut ya sunda, hmm. sebentar, sebentar. oke, okay, halo, halo, oke, okay. ini antara mbak Aisyah sama mbak Kina keluar salah satu, yang pernah hujannya aja, Please. baik, mister. kina, oh kina aja yang keluar, mister, jaringannya biar ini, jaringannya biar normal ya, sorry ya, jaringannya biar normal, oke, okay, uh, nah, oke okay, lanjut ya, uh, sebentar teman-teman, sebentar, ulang uh, sekian, oke, okay, sudah agak normal, oke, okay, good. Oke, okay, uh, nah tadi ya. Terus kemudian my father didn't care. Tapi ayah Dap, saya, ayah saya tidak me, tidak mengacuhkannya. Tidak peduli. Tidak peduli. Tidak peduli gitu. Itu hmm. Karena itu tidak peduli, he says he, after I was born and fell in and fell in love. Artinya apa? Eh, hmm. Oke, okay. saya lagi ya. He, yeah. he say, says good. he looked into my eyes. Yeah. He says yeah. he looked into my eyes after I was born and fell in love. Artinya apa? He says he looked into my eyes. Uh, dia mengatakan melihat dari mata saya. Huh? Melihat ke mata saya. Good. After melihat I was ke mata born. After I was born, setelah uh, saya dilahir, setelah saya lahir, and feel in love, dan jatuh sayang, gitu, dan menyayangi. Nah, sayang. Nah, jatuh cinta atau mengayangi boleh. He people, ya. dia mengatakan ke orang-orang, hipotiple. Okay. Nah, sebentar, kalau saya kan jaringannya agak bermasalah sekali ya. Oke, sebentar ya, saya coba alternatif. Oke, okay, uh, sebentar ya, Oke, okay, lanjut lagi, teman-teman, uh, sebentar ya, saya sharing screen dulu, sebentar. Uh, Oke, okay. uh, he told people, dia mengatakan ke orang-orang, dia mengatakan ke orang-orang, I know there is something different about this, this child, artinya apa? Uh, dia mengatakan ke orang-orang, saya tahu uh, the is... There is something ada, ada sesuatu yang berbeda dari anak-anak ini anak, dari anak ini dari anak ini karena this, bu This itu yeah. artinya ini, bu, ini. Yeah, yeah. anak ini anak ini yang dimaksud itu siapa si Malala itu nah, si Malala. Si Malala ini good ya he even asked friend to throw dry fruit, sweet and coins to my cradle something we usually only do for For voice. Nah, jadi teman-teman ya perhatikan ya. ya, sebentar, sebentar ya. Di event us, ya, dia bahkan meminta friends, friends ofnya apa? A teman, teman, ya. teman, teman-teman ya. untuk melempar dry fruits itu artinya apa? dry fruit ada yang tahu dry fruit artinya apa ndak fruit itu artinya apa? bacanya buah buah bukan fruit ya bukan fruit Oke, okay, fruit. Nah, nya hilang fruit Oh dry fruit dry fruit, dry fruit. Dry fruit. Dry fruit itu artinya buah nah, jadi kalau ukurannya kayak kalau dalam bahasa Indonesia kan ada itu loh, kayak apa kayak acar itu ya, yang buahnya di, dikeringin gitu loh. Oh. Sweet apa itu sweet? Apa itu sweet? Manis. Su manis. Artinya apa? Selain manis, manis selain manis. Oh. Chinolingnya, ini ini dia punya makna lain. Sweet artinya apa? Manis. Okay. The salute drive food, dia seperti oh, se seperti oke okay, halo teman-teman, halo Ya, hilang okay, lagi lah ya, sebentar ya, sebentar Bu, sebentar, sebentar ya, oke, okay, salah juga lagi ya. Ya, sweet itu artinya apa? Per manis. permen, permen. Oh. sweet itu artinya permen maknanya itu ada dua bu makna pertamanya itu ada manis ada manis makna makna, makna, makna pertamanya manis makna keduanya itu per permen kalau kalau kalau candy ya candy itu permen tapi biasanya digunakan untuk orang sebentar uh, ya ah jaringannya masya allah Candy ya. Kalau Candy, halo teman-teman, kalau teman. Halo. Oke, sebentar ya. jadi saya bermasalah sekali. Mohon maaf. Ya, sekali lagi ya. Kalau sweet itu permen ya. Biasanya dipakai untuk orang, orang British Orang British itu menyebutnya sebagai apa? Sweet Sweet artinya apa tadi? Permen. Permen, Permen. Pakai S ya, switch. Yeah. Switch. Nah. Tapi kalau orang Amerika bilangnya Ken. Candy. Candy. Jadi maknanya sama. Jadi jangan bingung. Uh, I want to buy switch. Artinya apa? Saya mau I beli, be beli, beli Nah, kayak gitu. Jadi switch itu punya dua, dua makna, mm -hmm. gitu ya. Jadi kalian jangan, jangan bingung. Nah, sekarang ya, coba ya. Uh, nah, ini tadi kita uh, bicara tentang kalimat uh, apa? Paragraf ini, paragraf baca, paragraf narasi, gitu ya. Oke, nah sekarang teman-teman nih, uh, sekarang ya teman-teman ya, coba kalian uh, baca kalimat yang ini, ya, kalimat uh, paragraf, bukan kalimat. Tapi sebentar ya, uh, saya cari yang susah, gampang aja. Sayangnya kalau dikasih bir itu mata saya nggak bisa lihat. Oke, ini ya, Bu, dari malalai, ya, malalai. malalai sampai sampai truk, ini ya. Ah, iyalah, iyalah. lala sampai trup ya. Coba ya, kalian baca ya, Mbak Rayana sama Bu, Bu Emi. Saya kasih waktu dua menit ya, dua menit atau tiga menit. Nanti kita coba. Kira-kira kalian mengartikannya bagaimana? Coba ya, kita latih. Tolong yang hitamnya di di di, di pinggir kan, oh, Ya, ya. Ibu, ya, bentar ya. Ini uh, koneksi saya, jadi saya taruh di sini, oke? Okay. Oke, okay, silakan, teman-teman. Biar -teman. tenang. Kalau nggak bisa, silakan lihat kamus ya. Nah, itu fungsinya. Boleh lihat kamus kalau ada. Kalau tidak bisa, silakan Google, nggak apa-apa. Art Artinya apa? Karena kalau tidak tahu melihat kamus itu adalah cara yang sudah sangat wajar dalam belajar. Saya pun sekarang masih sering lihat kamus, gitu ya. Makanya, enggak apa-apa. Kalau pengen lihat kamus, enggak apa-apa. Silakan. bisa <laughs> kalau ada kata-kata yang susah di sini ya, dicari ya. Kalau ada kata yang susah di ini ya di apa di oh ini apa ditulis artinya ya. Halo teman-teman, halo. Sebentar ya, uh, mohon maaf ya, uh, jaringan saya bermasalah. Oke. Okay. Ah, uh, teman-teman. Eh, uh, ya. Halo teman-teman. Halo? Bu Emi, ada ya. halo? Iya. Oke, okay, eh uh, coba ya. Saya ini ya, saya cek dulu ya. Oke, okay. yang sedapatnya aja, sedapatnya aja ya. Sebentar saya akan tanya. Oke. Okay. Entar ya. ya. Sedapatnya aja dulu. Hilang lagi. Sebentar ya, sebentar oke. Okay. Uh... Oke, okay, uh, sebentar ya. Uh, ini nggak apa-apa. Jadi saya dapatnya aja, nggak perlu ini. Saya tanya ke Mbak Rahana. Baraherah lo? Mbak Barana ini ya, Pak. Oke, Pak Iya. Ini Bu, sengaja Bu, sengaja. Sebentar ya, sebentar. Oke, okay, sebentar ya. Oke, okay, Mbak Rahana, what did you get, Mbak? Apa yang Mbak dapat? Dimulai dari kata-kata yang susah dulu. Kira-kira kata-kata yang susah, yang susah yang mana, Mbak? Uh, teenager tine, Apa? Apa mbak? Halo? Uh, teenager tine, tine, Teenager Teenager Bacanya bukan teenager ya Teenager Coba diikuti Teenager Teenager Artinya apa? Teenager itu artinya Remaja Remaja Bagus ya Jadi mbak itu sekarang dianggap sebagai Teenage, teenager, artinya rema, remaja, remaja. Bukan teenager tapi teenager. Tadi udah March onto battlefield artinya apa? Berlari ke medan peperangan. Good, berlari ke medan peperangan. in front of the troops di depan in front, di depan dari uh, Ada kata troops, apa itu? In front itu benar, artinya di depan. Troops itu artinya apa? Pasukan. Pasukan bagus ya, Mbak ini bagus. Pasukan artinya tenta, tentara nah ini ya teman-teman berarti sudah bisa ya jadi begitu ya kalau kalian tanya Mas Bakti gimana cara menambah vocabulary pertanyaannya adalah rajin membah, rajin membaca uh, ya itu kita itu harus rajin membah membaca kalaupun tidak bisa ya silakan bacanya itu enggak harus buku kalau memang ini ya bacalah dari dari koran atau dari apa gitu ya nah ini teman-teman adalah belajar reading nah Nanti setelah ini teman-teman akan saya kasih soal reading ya soal reading itu maksudnya bacanya itu sederhana ya tapi nanti coba kalian jelaskan kira-kira ininya bagaimana gitu ya apa maknanya apa dalam bahasa Indonesia nggak apa-apa gitu ya nah oke okay. sampai sini ada pertanyaan Bu Emmy dan ini Mbak Rihana enggak hmm, um, rasanya Sementara okay. belum, belum belum ya. Enggak apa-apa, ini kita, ini materinya simple. Nanti kita sambung besok ya, besok kita sambung besok uh -uh. sebelumnya. Mohon maaf ya, karena hujannya lumayan kencang sekali. <laughs> jadi <laughs> sometimes it, it's uh, troubling, And not only for for me, I think for you as well. Ya, so again, I apologize ya. Tapi sebenarnya materi kita simple, jadi enggak banyak. Hari ini cuma latih, cuma latihan baca. Nah, nanti akan saya drill ya, dan juga... Persiapannya, kalau nanti kalian masuk kelas ini, kelas intermediate, kelas selanjutnya, itu uh, bak, akan latihannya akan seperti ini terus ya. Latihannya itu bacanya seperti ini, jadi saya kasih buku kalian, Mbak. Baca bacanya itu di kelas kayak gini, ya, sambil hmm. apa melatih melatih, melatih vocab vocabulary. Oke, okay. uh, nah teman-teman, ya, uh, untuk Mbak, sebelumnya untuk Mbak ini dulu ya, untuk Mbak Raihana, halo Mbak. Ya, Mister. Mbak, ini sudah benar, Mbak. Bagus sekali ya. Bagus sekali. Ini sudah benar ya. Cuma yang kurang ini, Mbak. Tadi Mbak itu menyebutkannya for nah, Harusnya yang benar bagaimana, Mbak? Fourth. Keempat. Four. Fourth. Bagus ya. Nah, Coba ya, teman-teman ya. Kalau pertama, kalau pertama satu itu one. Kalau pertama apa? First. First. First. First. Nah, first, first. Tadi ya. Kalau kedua apa, Mbak? Second. Second. Second, bagus. ketiga, Set. Third. Third. Third. Kalau keempat? Oh, Fourth. Fourth. Nah, tinggal ditambahin TH ya, mulai dari sini. Kelima? Fifth. terus, bagus. terus, terus, terus, terus, terus, ke tujuh? terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, TH. Seven. Kalau misalkan gini, se, misalkan 11, sebelas, 11 sebelas, gimana? Urutan ke-11, jadi ke-11. 11. 11, bagus ya. 11, tambah TH ya. Ke-13? Uh, 13 apa? Masa nggak lupa? 13 masa ini? 13. 13. Satu dulu eh, Bu Emy, dulu apa Bu? 13. oke okay. Bu barena Hai, 13. 13, bagus. Kalau 11 itu hai, ya. Berarti kalau ke ke 13. Ter -tin. 13. hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, sekarang, Kalau ke 21 puluh nah, satu, gimana? Kalau dua 21 dua puluh satu, bahasa Inggrisnya bagaimana? 21. 21. Nah, kalau ke 21 puluh satu, dua puluh dua, one gimana? dua, dua puluh dua, dua puluh dua, dua 21st Artinya ke 20 Ke 21 Ke 22 berarti bagaimana? 22nd 22nd 22, Bagus 22nd Kalau ke 30 Ke 35 berarti gimana 35 bahasa Inggrisnya apa? 30, 35 35 Ke 25 Ke 35 maaf 30, 50, 30, 50. 30, 50. Bagus. Nah, jadi, belakangnya itu bukan ditambah TH, tapi ditambah yang tadi ya, ditambah yang tadi ya. Jadi, hmm. kalau dia 41 berarti bagaimana? Forty, ke puluh satu, empat puluh satu, empat puluh empat puluh satu, Dua puluh sah, dua puluh satu. Yang atas ya. Apa dua puluh sah, satu. Kalau yang ini, yang bawahnya ini artinya apa? Ke dua puluh satu. Ke dua puluh satu. Ke dua puluh satu. Pakai koneksi belakang, Oke, okay, uh, teman-teman. Ya, oke, okay, sampai situ dulu. Nanti uh, ini enggak lama-lama, cuma segini aja. Nanti kita lanjutkan di, di hari besok. ya Untuk besok itu, uh, tolong Mbak Mba Aisyah juga ya, yang ini uh, sebagai host, uh, sebagai staff. Besok itu kita belajar tenses baru, ya. belajar tenses baru. Jadi, kalau bisa datang, ya, kalau bisa datang, karena kalian akan saya ajarkan menggunakan perfect perfect menggunakan vptvptiga nanti makanya saya sarankan untuk da, datang gitu ya uh, tolong dikabarkan besok akan belajar tensis baru maka saya harapkan untuk da, datang oke okay. uh, sekali tadi agak ada pertanyaan ya ada pertanyaan gimana mbak Rayana? cukup Mister. cukup ya oke okay. kita ketemu besok ya sekali lagi mas bakti mohon maaf karena jaring jaringannya bermasalah the problem is the The weather, ya cuacanya itu buruk sekali. Jadi dari Jogja itu dari pagi hujan. So uh, again, mudah-mudahan besok nggak ada masalah. Uh, okay. Tapi ya sekali lagi materinya ini memang masih masih singkat. Ya. Oke, okay. thanks for Yang Besok besok jamnya uh, set, ini Bu jam uh, jam tiga tiga tiga lima an ya setelah setelah ini setelah sholat ya tiga lima an ya. Okay. Terima kasih, Mister. 7.30 malam. Oke, okay. uh, thanks for attending the class. See you next meeting ya. Nanti is isinya. Uh, intinya sholat apa kelasnya itu akan dimulai uh, setelah setelah sholat jadi 5 menit setelah sholat ya berarti ya, jam jam tujuh tiga ya jam tujuh tiga karena azannya sekarang jam tujuh dua azannya itu ya. ya kalau di padang okay? itu, ya, jam 8. jam 8. ya oke okay. ya itu makanya bu kita kita bingung juga bu jadi kita itu ngatur jadwal bingung karena apa isian itu jam Ya, itu jam segitu. Kalau dulu tuh mulai jam tujuh lima bisa bu, karena karena azannya itu jam jam tujuh masih bisa.